ora makalah utawi atidah utawi cecekelan nggih gitu, utawi napa cara miki cecekelan iki gitu. kecuali ndadekno pareng teng Allah Subhanahu wa taala utawa ndadekno adoh sange aweswana konoko taala sebab niku sulam safinah berkali-kali mengingatkan juga sulam taufik akeh ning zaman akhir wong gampang omongan padahal omongan niku ndadekno dia keluar dari napa isoh di hadis Sofay lebih ngeri lagi. Ada seorang melafatkan satu kalimat. Dia tidak mengira sama sekali. Tapi kalimat itu mengangkat dia ila ala illyin sampai derajat tertinggi. Juga sebaliknya ada kalimat yang dia tidak mengira sama sekali. Tapi kalimat itu menjatuhkan dia sampai aswali nabaw saqilin. Oh. Dan ini kulorian biar apa faham? Oh. Ya, ngomong iman mawan ya? Tapi rapati faham? Saya usah kalau ngaji, saya usah kalau tambah tuwa, tambah berpikir, tambah sering ibadah. Saiki kalau ngerti, sehingga tidak napa no rakyat kalau cerdengan tentang allah itu satu kalimat, dia satu pemikiran atau satu akidah, satu cecakelan. Mirung allah tenang dia, jadi satu cecekelan, satu akidah, satu pemikiran. Dan ini kita kalau ada silsilah nanti suci rasulullah betapa bahayanya kita kalau punya keyakinan kalimat yang salah tapi lewat ngaji ini aku yakin, aku yakin lewat ngaji aku berkali-kali yang tamat yang konten silsilah di ulama dan semoga cara pandang samdan terhadap Allah subhanahu wa ta'ala tidak nanti diantapilah Allah bila.